Bagaimana pendapat Ustadz tentang Islam Nusantara? Beri jawaban yang tegas, padat Setelah itu kami tidak akan tanya lain orang lagi Yang syari dan masuk akal Saya katakan Islam Nusantara lebih kafir dari orang kafir Pembuatnya, penganutnya, yang membenarkan, yang memproklamirkan, lebih kafir daripada orang kafir. Dalilnya An-Nisa 150-151. Banyak maaf. Ya. Apa sebabnya ini? Inilah, tidak rusak agama ini kecuali diras, dirusak oleh raja. Ya, aja. Yang paling banyak merusak agama ini raja. Rahim ahli ibadah, Akbar atau rohban, eh, Akbar eh, yaitu tokoh masyarakat ayat ini menjelaskan tiga ciri kafir hakon. kalau saya artikan dalam bahasa indonesia kafir haqqon ini kafir sejati kafir tulen Ula kafiru. kafiruna hakon, mereka itulah orang kafir yang sebenarnya apa tiga cirinya? Tiga ciri, satu Iman pada sebagian Al-Quran, kafir pada sebagian Dua Menerima Allah, tidak menerima Rasulullah Tiga Membuat Islam di luar apa yang telah ditentukan oleh Allah Islam baru nah, Tidak pernah disyariatkan sama enggak dengan islam nusantara persis iman pada sebagian kafir pada sebagian kalau kafir pada semua Al-Quran itu orang kafir tapi kalau kafir sebagian iman pada semua sebagian kafir tulen kafir yang kedua terima Allah tapi tidak mau terima Rasulullah kenapa? Rasulullah bukan orang Indonesia yang ketiga islamnya baru ini proses munculnya sama dengan Syiah. awalnya islam tapi lama-lama menjadi agama baru dan saya khawatir menurut prediksi saya dan juga prediksi para ulama yang saya ikuti ini akan menjadi agama baru dan ini akan e, kuat, kenapa? proses kelahirannya mendapat restu dari penguasa Dikawal oleh mereka yang menganggap dirinya ulama Dilahirkan di pusat-pusat kebudayaan Di universitas, di ibu-ibu kota negara Dan di blow up di media-media masa Tidak nah, main-main Kenapa hal ini muncul? Karena hilangnya sikap al-e'ati billah terutama hilang sikap itu daripada para ulama para kiai, para pemimpin umat ya, para tokoh masyarakat dan para penguasa hati-hati dan tidak kata Ibnu Mubarak tidak rusak agama kecuali dirusak oleh tiga orang raja pemimpin rahib ahli ibadah dan tokoh masyarakat yang jelek, yang baik, enggak, ya Hati-hati. Ini sebab karena tidak adanya ayat zombi sunnah. In <Sess> lam